Oke okay, selamat siang teman-teman Saya ini lagi berada di kebun ya Yang banyak pepohonan teman-teman ya Saya akan coba dengan teknik saya sendiri teman-teman ya Buat untuk memanjat pohon Kira-kira beberapa pohon yang tidak ada dahannya atau rantingnya teman-teman Saya akan jajal ya dengan uh, tidak ada editan atau settingan teman-teman ya Mungkin uh, tidak saya menyebutkan tercepat Tapi uh, teknik memanjat uh, dengan ciri khas saya sendiri teman-teman Oke saya akan uh, coba beberapa uh, pohon teman-teman ya Kira-kira 1, 2, 3, 4, 5 4 pohon atau lima pohon saya akan panjat tanpa editan dan tanpa settingan langsung ya satu pohon ke satu pohon langsung pindah dan naiknya caranya gimana atau sama turunnya dari pohon gimana teman-teman ya saya akan tidak akan berhenti selama empat pohon belum beres atau lima pohon teman-teman oke lanjut teman-teman ya Oke mulai teman-teman ya ini lagi anginnya lagi besar di sekitaran sini teman-teman ya Oke saya mulai ya memanjat ya Pak teman-teman ya Oke Bismillahirrohmanirrohim. <Sess> <Sess> <Sess> <Sess> Yeah <laughs> Yeah akan buktikan secara teknis. Banjar terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.